Eh, itu lu angin kat ke atas Eh, eh, eh, eh, eh Eh, Kalau ad, heep Ah, dia bukan betul Alamak, <tuk> eh, kenapa nangis Eh, cikgu bukan marah kamu lah Cikgu kata bunyi tu Dah, beli nangis <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy Di channel Andy Tech set up kita berubah lagi Cie, ya karena saya ini apa autofocus di kamera saya ini apa nama amburadul cuy ya kalau terang di belakang dia selalu fokus ke belakang cuy bukan ke muka saya menteng-menteng saya ini hitam ya jadi dia selalu fokus ke belakang cuy makanya saya rubah seperti ini cuy lampu yang ada di sini saya pindahkan ke sini cuy jadi terangnya di sini di sini gelap ya tak apalah cuy yang penting agak berubah sedikit ya oke di sini saya akan membuat video lagi cuy video yang akan kita lihat kali ini tuh dari channel uh, Faktau Channel ya Faktau Channel Faktau Channel ini tuh adalah salah satu uh, member juga di grup uh, Asia YouTuber ya YouTuber Asia yang saya juga ikut gabung di situ bersama youtuber-youtuber lainnya cuy, yang dari Indonesia, dari Malaysia, dan Bro ada juga dari Brunei cuy. Kebetulan ya, kebetulan juga banyak teman kita yang merequest ini dan saya lupa gitu saya lupa untuk mereaksinya cuy. Semalam saya sempat lagi lihat-lihat komentar dari kurang dan saya mendapatkan video ini cuy. Dan untuk mengisi kekosongan kita ya di akhir bulan ini saya akan mengisi dengan konten-konten atau video-video dari faktor. Tahu, channel C video yang akan kita lihat itu adalah video yang mana di sini judul videonya itu uh, viewnya udah 600 lebih, cuy, 600k ya, Wow, yang mana judulnya itu adalah video viral paling terkenal di Malaysia yang mungkin korang tak tahu. Apakah video viral di Malaysia itu masih banyak yang tak tahu, cuy? Saya harap sih korang ada yang tak tahu juga ya Makanya saya ingin membuat video ini Sahabatau, korang tak tahu Dan saya pun juga tak tahu ya Dan tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 boom. Okay. Hai semua. mesti korang bosan duduk teperang di rumah sepanjang pike-pikan. Betul PKP sekali, betul sekali. Untuk membebaskan negara kita dari pandemik yang semakin meganas. Waduh, saya, saya sampai opening lupa itu je ya. Cuci tangan dan jaga SOP ya. Untung faktor channel juga melakukan hal yang sama. Jadi pas banget gitu ya. Korang harus jaga SOP, jangan lupa cuci tangan menggunakan ma ma masker juga cuy ya. Kalau ke mana-mana. Semalam masa Fakta tengah tengok list komen cadangan kurang. Abang Fakta cakap, boleh-boleh okay. buat video personal Fakta. Boleh, ini kreatif boleh, banget Fakta. sih cuy ya. Boleh-boleh. Cuba lah buat video kelakar pula. Oleh itu di dalam video kali ini kita buat video lain dari yang lain. Jom betul, kita masuk kembali video-video yang pernah viral di Malaysia. Video viral yang paling terkenal di Malaysia sepanjang zaman Eh eh eh Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loceng Guys Guys Guys Guys guys guys Guys guys guys Guys guys guys Apa Guys Guys guys Itu Tikus masuk Masuk masjid Ya Allah. <laughs> Barangnya lebih duluan turun sih, ya. <laughs> so sel sudah masuk kok melau ini bawa abni maka setengkang utung saya nggak paham gitu ulang dulu cuy ya saya tetap paham dia dia ngaji ke? Dia dari ATM ya Ambil duit Oke Malam ini Bawa abini Makan Sati Kajang <laughs> dan angkatan sentera turut ditempatkan Bagi memantau tahap <laughs> Itu kau ada yang baku Bagi memantau tahap Kau ada Kucing lewat gitu ya <laughs> Muka dia muka dia. Assalamualaikum uh, Saya Ridwan dan ini Isteri baru saya <laughs> Isteri baru? Ini tandanya dia udah beristri sebelumnya, cuy. Ada istri pertama dan istri kedua, makanya dibilang istri baru. Atau. Jadi <laughs> salah cakap, je Halo. <laughs> dan Eh ulang-ulang ya. Assalamualaikum. Uh, saya Rizwan dan ini istri baru saya. <laughs> Lu kira mainan? Mainan baru kali lihat. <laughs> itu karap <tuk> Ha? <Huh>? Nak <tuk> yak <tuk> ana tak boleh. Nak yeah, yak ana tak boleh. ini Milo. Milo ice. Oh iya iya Milo ice. Dia macam macam gini, Ini dari tarik bahan sini, tarik bahan sini. Milo ice tarik. Dah minum sikit dulu. Ada kucing ini eh. <laughs> malah tumpah semua. <laughs> Bukannya diminum semua tadi, cuy. Harusnya diminum semua dulu. Dia cuma minum beberapa tetes je dan tumpah. Mulai, mulai. <laughs> yang jadi wasit kok Astagfirullahaladzim Dia Dia yang suruh orang tarik Dia yang jatuh Ini yang salah siapa cuy Ini yang salah siapa sabar, sabar.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 istana dia. Ayah dia ayat penyedia adalah Tuhan bagi saya. Ni, ni gimana? lagi-lagi. Tunggu je, di antara video-video tadi, mulai dari awal sampai detik ini saya belum pernah tengok je. Kalau ini saya pernah tengok ini. Ini viral sampai oi, gimana, di oi? sampai di Malaysia je. Nak gimana? Beli roko. Apa bak MG ini <laughs> Cebi, oh. betapa <laughs> ya, itu saya pernah lihat. Cuy. itu, saya pernah lihat. dalam sejarah. Gosok baju Mama, thank you. Cebi, cebi ya? <laughs> itu apa? Itu situasi banjir yang berlaku. Apa tuh? Thank you, cebi. Serikat kan? Ada keluar ini, cuy. Cik. Istakanya keren. Kejadian yang berlaku di kampung ini bagaimanapun, uh, ianya tidaklah uh, serius. <laughs> Allahu akbar abadziz. <laughs> Allahu akbar abadziz jatuh bok. Asy <laughs> boleh alergi mini. Kita do, kita tertawa, tapi saya takut dosa, cuy. tahu saya dosa ke tertawa tadi melihat <laughs> dia jatuh, cuy. Dia juga tetap tertawa. Jangan bersudih, brother. Ah ini Jangan video dari Indonesia berusaha. ya. <laughs> Udah jadi meme nih. Ini sudah sering dilihat jadi enggak Roti jalan maklimah biadak Lalu di titik <laughs> Baru lihat Apa namanya? ini Tampilannya saja saya udah ngakak Gini, Ini, ini susah untuk saya tahan tawa cik ini, ini Ini saya sudah buat tahan tawanya Dan saya nggak bisa tahan eh, tertawa saya yang dimasak oleh Syafi Mula dengan jelas dan boleh akses Roti jala maklimah biadab Lalu di titik Aku masalah Betul saya ni? Betul? Tak nyesal? Hahaha Dijinkan saya Dijinkan Saya Saya Masakan saya pendari Belum lagi apa Kok aku masalah ni? Maka ubat ni lah boleh maka serius Boleh saya terus Gila ini. Kamu masih nggak? Kamu masih nggak? Kamu dia ngomong apa sih? Wih, ini martabak itu Hilang, kelingket. <laughs> <laughs> <laughs> <Dini, dini. laughs> <laughs> ini dia, ini ini gak ada hey, dini, penjelasannya, sih. Eh, bacaan tawali, bacaan balik ini gimana sih? Niana kenapa? oi, saya sangka bohong. Kau orang time-time ni ya? Dia datang tu sebab saya bukan peminat murung. Tapi dah kebetulan dia ada. Ni apa gua paham yang tadi ni. Hai. Hai. kabar. Kabar baik. Dah sini kali. Sepatutnya Jin. Ini ya bang. Kalau kita COVID ni tak boleh keluar rumah orang panggil apa? eh? P AKP eh, AKP eh AKP P AKP eh, K P K P K P K P PKP P K P K P K P K P K P So we are at a waterfall. Karena piko su su sulit Grandma. banget. Grandpa, smile. Allah <laughs> yang <laughs> satu. Ini tandanya ini salah, salah server cuy, salah server. Bukan tempatnya gitu ya. Allah yang satu. Oke. Okay. Ini anaknya, cucunya ke anaknya tadi cuy? Itu salah server gitu ya Kita akan laporan itu dari semasa ke semasa Kenapa ini? Benda anak lepik lah, enggak! nak beli apa? tak, ya, babi babi tak boleh beli ini. ni kau hobby banget dengan babi ni yang saya tahu dia tak tahulah setakat ini yang saya tahu dia tak tahulah asyik Kenapa Michael Jackson ini? Kenapa-kenapa dekat tapu? Kadang-kadang ada nak masak susuk-susuk. Kadang-kadang rasa lama, kan? Macam-kadang, nak lengeng-lengeng lagi apa sebagainya? Lambat. Wah, mulutus. Bicu-bicu produk tadi pilih. Yang banyak kalau anda boleh lihat sendiri, kan? Dia punya pengumpulan itu dah sayang. Dasyatnya produk kali ini Padahal tadi meretus cik oh, Itu kesalahan ya Ini apa lagi Ini apa ini itu jauh juga ini ya. hey! Astaga, terlalu kencang Aku <laughs> tak <tuk> berit kamu Aku berit beri. Aku tak Ya, sekolah sudah komplek. Kejar rumah sudah komplek Mandi dulu Makan dulu, baru syafel <tuk> Dengan syafel oh. ada tu Awak tak boleh beza ke lelaki dengan perempuan? bute ke dimana kakak fikiran diberikan oleh Allah semangat alam jika anda tidak menggunakannya banyak yang saya faham ini, ni cik. Zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng zeng ini kok gitarnya pakai mulut ya? Jeng, jeng, jeng, jeng, jeng. Dikira kabur, saya juga belum berpikir sama sih. Saya kira dia kabur, ternyata dites ya, di try, di try. Oke. Wow. Dia tepuk tangan di dia tak puasa mohon ah, tak puasa kenapa tak begitu sis alamak sis oke okay, ustaz panggil polis telepon telepon telepon kak Sairah juga dia tak puasa Sairah juga tak puasa Sairah juga ini acara apa coba? ini ngeprank atau gimana kok orang lain disuruh nyoba makanannya ini bulan puasa ini acara bulan puasa kah? coba-coba ulang dulu cik dia dia tak puasa. Sedap. Lau-lau ya, la, dulu -la -la, la -la, sih Hmm, tidak kan? Hmm, sedap. Wow. Dia teguk tangan bila dia tak puasa. Tak. <tuk> <tuk> tak. Salam. Amonah tak puasa ke? Tak bagi tu sis. Alah, oh, no, no, no, no. Okey, ustaz. Panggil polis. Tangan gunting Faham Tangan turun Faham tak Faham Sumpah <laughs> Sumpah Tak <laughs> ada Tak ada <-du>. Tangan mayat Bapa panjang Siapa yang buat ni okay. Tak ada Dia gunting ambut <laughs> Betul <laughs> Lucu Lucu dia Hutan boleh Hutan adil ke? Hutan adik? Masak. Hutan awak boleh? Tak boleh. Habis Hutan adil boleh? Ah, boleh. <laughs> dia menganjing dia, menganjing dia, dua kali lima, lima kali Tadi ada dekat lampu isyarat tadi, lampu dah merah Encik tak berhenti. Saya saya pasti tuan, saya dah melepasi lampu merah tu nanti dulu tuan cik. Tuan tengok ya dengan keadaan kelajuan saya 70 km sejam, keadaan momentum kenderaan, angin yang agak kuat dan agak jalan tu agak curam, lampu kuning bertukar kepada merah. Ia mempunyai masa tiga saat. Dalam wow. masa tiga second tu, Tuan, dengan keadaan, dengan momentum kenderaan saya, saya boleh melepasi lampu merah. Tapi dengan keadaan momentum saya, saya pasti kita tak sempat Jadi, untuk tukar Cik lampu, lampu, lampu merah tu. keadaan momentum Lain kali saya tak nak dengarlah benda-benda macam ni. Okay, tuan Saya bagi warning macam ni. Okey, Tuan. Terima kasih, Tuan. Selamat. Selamat there's a playground and an awesome snack place and a lot Allah and I have another, a new friend and I have a old friend who is Bianca Lisa. Yeah, Bianca Lisa from Little Kali School too. Me me had I get any. Tak ada je Nama apa? Haji je Haji je. He je je je. Kepetik angin aku tak reti nak seruk lagi. <laughs> Tak nama dia Kalau ini, kalau ini tetap aja, lu Cici. Ini yang buat video saya copyright ya, ini. Mestinya basuh cik semuanya jadi tumpuan Ribuan masyarakat India Malah berdiri di situ cik Tunggu tunggu Tujuan Tujuan Ya, Johan ya, ini acara. Ku Jadi kelakar ya, jadi kelakar. Zisan <laughs> malah tertawa kenji, bukannya bantu. <laughs> Budak-budak kecil itu kita Tantung enggak paham Tantung dia ngomong Tantung apa sih. Semua nya alhamdulillah berjalan lancar. Eh pula. Shelly, Shelly. Tetapi jika saudara Sari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu, huh? itu diremix sih kayaknya, cik Makanan pun beli, langsung juga gini ya. Boleh beli sendiri, lah, Ibu. Sekolah, bosen. Kalau ini saya pernah lihat, cuy. Dua ribu berapa, cuy? <laughs> ini juga sekolah. <bisa. laughs> Astagfirullahaladzim. Mau tertawa besar. Takut dosa, gitu ya. Sudah <coughs> mati ya? Hidup, hidup lagi, ah oh, hidup lagi, ni apa ni babi ke? Bukota kan kalau tinggi lembu Sangat berbeza babi, babi kok macam tu bentuknya sih. Uhu bandar JB, mana? Bersih nak tangan tu tiapik Hahaha Bersih Tertawanya ngeselin ya Bikin Bikin sakit hati Tertawa dia cuy Koon oh, kesiannya dia merah-merah Muka peluh-peluh Sini-sini-sini kat bibim eh Alah Panat Lapa Tak dapat sendol Besok so replikir Raya... Raya... Raya dengan Oh Haa yang ni Raya-Raya kanya Raya, Raya, Raya puasa dengan Raya Haji kanya sekali lah ya. Sebab kanya Raya lain pun Dekabar Ya kalah Hari Raya Hari-hari Hari Raya Dan kita Kau pusing dengar itu tadi je Dia ngomong apa ni Liga Perdana Inggris Dua lagi perlawanan berlangsung semalam Manchester City Haris On air Manchester City seselamat dari serangan dan penguasaan Liverpool Apabila mereka seri tanpa gol di Stadium City of Manchester Teramkan penjaga gunung Kinabalu Ia turut disertai 10 ahli penasihat dari Kampung Bundutuhan dan Kampung Kiau Seorang kerbau seorang kerbau, <laughs> seorang kerbau seorang kerbau seorang kerbau seekor kerbau dikorbankan untuk upacara berkenaan yang berlangsung selama 30 minit pada sekitar jam 8 pagi di laman teknologi dalam kebalan tali ledar dan tali kudung yang tadi ni untuk mengikatkannya untuk membukakannya lepaskan kebelokan pada tali ledar anda anda anda asik sekali ini adalah jaket keselamatan yang terletak di bawah tempat duduk Untuk menggunakannya sorongkan dari kepala seperti ini Pusing pita keliling pinggang Pasangkan pita plastik dan tarik pita sehingga ketat. Sebelum meninggalkan pesawat Gelembungkan tingin anda dengan menyentap penarik warna hampira ini Jika perlu kemana <laughs> corong ini untuk menambahkan angin <laughs> <laughs> <laughs> Saya adalah jurusan Kreatif-kreatif ya Di Cairo saya pernah tengok ini, Cis, dan saya pernah reaksi. Untung eh, videonya memang kena copyright, jadi <efter cousin forward> saya berkesempatan kembali melihat ini, Ji. <esa> <inished tios> Ah, Astagfirullah, ini yang Ini banget ya. <laughs> Kita ulang dulu je ya. Saya adalah jurusan dari <hlep> Universitas Al-Azhar di Kairo, oh, oh oh, oh. Ara, Mesir. <laughs> <Ustaz. laughs> Ni tak aku ni. Kau. Saya ajarkan. Apa betul? Okey. Surprise. Okey. Lompat ke belakang. Okey. Lacho, catapel, attire, Okey. Muhammad Hadi Muhammad masa saya Aku nikah akan kau dan aku kawin akan dikau akan Siti Nafisah binti Abdul Talib Yang telah berwakil oleh saudara seibu sepapak tengahnya Dengan masa kawin yang seratus tinggi tunai Aku terima derma Siti Nafisah <laughs> Dermut Dermu. <laughs> Saya terima nikahnya Dayang Nabilah binti Allah Mutusin Dengan mas kawinnya sebanyak Tiga ringgit Tiga ratus ringgit tunai Itu yang, biasa lah <laughs> yang biasa, biasa Biasa Biasa itu Yang ini huruf apa ni Bukan F S', S S S Dia keluar angin kat ke atas yang ni S S S, S, <coughs> S Eh Haa Haa Eh Eh Eh, eh. eh. Kita luar angin kat atas Eh Eh Eh Eh Eh ni Eh Kalau eh Haa ah, Haa, dia macam tu Alamak Ay. Eh, kenapa lah, nangis Eh, cikgu bukan marah kamu lah, cikgu kata bunyi tu Dah, berhenti nangis Haa, hmm, tubuh apa? Haa, rumpa you lah tu, Buah apa tu Ha Buah apa Buah Yo? uh. apa you Buah apa you Buah you Buah you dekat mana Man Buah apa tu man Buah you Ha itu Ini tema dia itu Berumpui dia macam ini aja lucu sih. Itu lawakan dia tuh memang di sini dia nggak niat lawak gitu. Satu percobaan yang yang mantap, mantap. ya, mantap. mantap, Cuma saya rasa perlu banyak. Latihan Belajar tentang burung, eh? Haa, ya, eh, sedar Oh, sting aku Yahoo Yahoo Macam mana? Seronok tak? Bila tak dengar suara Faktau Haa <laughs> Faktau harap video-video ini Sedikit sebanyak Dapat menghiburkan hati korang <coughs> Tertengah kebosanan Semoga Betul kita banget semua menerima Dari pandemik ini Ingat tau Setiap setiap jaga SOP, ya Bye Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, seperti biasa sih kalau kurang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Oke okay, sih itulah tadi video uh, video dari Faktau Channel ya. Video dari Faktau Channel dan salah satu ciri khas dari Faktau Channel itu adalah karakter suara dia dan editan editan video dia itu menarik ya menarik. Uh, mungkin ini ya uh, mengapa view-nya tinggi banget sampai 600 di sini sih 600 K ya. Ya karena ini cuy karena uh, genrenya kayak uh, komedi juga ada ada unsur komedinya sih. Nah itu yang menarik, nah itu yang saya sangat-sangat sukai. Jarang banget ya faktor channel itu membuat sebuah konten yang berbau ini ya, berbau komedi dan disini videonya cukup panjang ya, cukup panjang dan seharusnya video ini bisa dibagi dua dan bisa dibagi tiga malah cuy kalau dia sambil menjelaskan di video ini uh, uh, apa namanya dia sedang apa, kelucuannya apa karena banyak, ya sebagai orang Indonesia ya mungkin orang yang berada di Malaysia atau memang asli orang Malaysia itu paham lawakan lawakan atau hal-hal yang viral tadi cuy tapi saya banyak banget video yang tak saya tahu gitu ya karena mungkin dari segi bahasa ya dari dari segi bahasa kalau bahasanya lambat aja atau bahasa-bahasa Melayu klasik mungkin saya paham tapi kalau bahasa-bahasa Melayu yang cepat saya nggak paham saya nggak terlalu paham cuy Mungkin saya cuma mendengar begini-gini yang saya dapat lucunya ya baru saya tertawa, cuy. Tapi kalau memang enggak masuk di akal saya saya enggak enggak enggak mengerti saya enggak akan tertawa, cuy. Intinya seperti itu, cuy. Ini menarik ya menurut menurut saya makanya view-nya tinggi gitu ya 600 k aja ya. Dan masih banyak lagi requestan teman-teman dari video dari FaktaO Channel C yang belum kita react. Setelah ini, besok saya akan membuat lagi video dari FaktaO Channel C, atau kurang ada referensi video lain, cadangan video lain tentang lawak Ya macam ini yang saya tunggu-tunggu, sih. -tunggu, Lawakan simple aja, tapi... Uh...